sem, Kembali lagi bersama ngising channel yang berbeda not unfaida Silahkan komen dan subrek dimanapun kapanpun ngising share Dan brother jadi tau Hey bro Sehat -sehat ya semua Jangan lupa Bahagia Oke okay, kali ini ngising akan Sharing tentang bagaimana Mendisablekan ataupun mematikan antivirus Fungsinya untuk apa mematikan ini Biasanya banyak aplikasi yang ataupun software yang ketika instalasi itu nggak bisa ngelanjutin ataupun gagal dalam instalasi software itu dikarenakan biasanya di Windows 10 ini itu dikarenakan antivirusnya belum di disable dan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana disable. Windows dependers dari Windows 10 ini. ada beberapa cara kita masuk ke bagian ini pencarian dengan kode S karena S itu adalah apa disebutnya itu Windows security Windows security Nggak masuk sini itu salah satunya berikutnya cara masuk ke Windows security tinggal klik di pencarian tuliskan security ataupun Windows security dan masuk ke bagian ini. atau yang lebih mudah tinggal klik bagian kanan bawah ada panah kecil ini nah ada lambangnya seperti ini Windows security tinggal klik saja itu dan kita diarahkan ke bagian Windows security ini ya antar mukanya seperti ini dan tinggal langsung saja, sini tinggal klik Virus and Threat Protection di bawah kita cari Manage Setting. Nah situ ada Manage Setting, klik saja Manage Setting, klik. Nah Real Time Protection, Real Time Protection itu di Open, di klik aja itu yang ada on. Nah biar menjadi abu-abu. Nah seperti itu muncullah suara. Nah, ini sudah posisi off. Nah, seperti itu ada notifikasi dan bisa melanjutkan instalasi software yang bisa diadakan. Itu oke untuk menyalakannya kembali. Nggak jauh beda, tinggal buka dari sini kanan bawah masuk ke bagian virus threat protection klik biasanya situ udah ada tombol turn on nah itu tinggal turn on aja diklik itu. itu akan otomatis menjadi on nah ada tanda notifikasi seperti itu kita lihat apakah on Oke okay, itu menjadi on kembali real-time protectionnya itu menjadi hidup kembali berwarna biru kembali. seperti itu brother